Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Senin, 28 November 2022, terpantau tidak bergerak atau stagnan untuk cetakan Antam dan cetakan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp560.000, sama dibandingkan harga Minggu, 27 November 2022. Adapun, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp523.000 rupiah, juga masih sama dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual rp juta rupiah. Sedangkan, emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp 979.000, rupiah, sama dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.842.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.799.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.625.000. Sekian harga emas untuk tanggal 28 November 2022.